Oke. orang waren artis ada di dan alaihi wasallam. Jepang para ulama, para uliak, para syadat, para sulihin, para guru, para pengespo. Kauin balam mata kerana kencingnya barokah. Sarang anak foto, petan kulit tajah, keluarga petan kulit santri santri petan kulit tajah, jam apa petan kulit tajah? Orang yang syaitan palsu, kalau bandan kulit atau terangkan jalan kepahkusan, saya boleh bertahan saja. Kalau orang saya boleh berfokus, saya bertahan kepada saya saja. Malum tersebut, saya jenis nantiasa mendapatkan pengampunan Wadi do'an kelampuan sedang belas kasih sayang ya Allah Al-Mahattah daripada yang nak dapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan makna ma ma inayah kita imayah ya, ya Puan Allah Al-Mahattah senantiasa aking ingin barokah-barokah pun Ulama. barokah para ulia, barokana para syadqah, barokah para selihin, barokana para guru para besepoh, oleh barokana para netral yang sebarok kaum, barokah ilmunya, barokah ada tanah, barokah ada cekiknya, barokah aben, barokah nak foto nah, barokah keluarga nah, barokah santri-santrinya, barokah barokah jamian. Malam itu ada perangina, tambahan topik serang hidaya. Epon Allah semanah wataala tetelan cair. Epon betul tu, Allah berang kajumperan kajumperan, kekompilan kekompilan, kepungan kepungan, kebahagian kebahagian tunjukiat. Epa elang kesesaan kesesaan, nak kesempakan kesempakan, nak keserbukan keserbukan, selekuan keselekuan. Ia pernah tak putulkan kuya otang Ia pernah tunai lewa jalan potang buat otang Muka muka muka muka muka muka rancang para cikkan Lera cikkan halal si marokah Muka muka muka muka muka pernah ceng umur lematat mata atk Allah bandakan abina Allah Ceng umur dalam mencintang tinggi mana Allah yang pernah sehat barat selamat aman di dari musibah, daripada di bencana di malapetaka. Selamat dari petanah-petanah, selamat dari kedolim, dan kedolim dari tinggi-tunggi. Jadi tidak itu setelah beribadanya, selanjutnya, langsung saja, langsung saja, langsung saja, ganggu. Selamat dari kekafiran, kewasikan, kefakiran, kemiskinan Selamat dari kering-atih, kotor petengate petang-atih, kering matenate kering Mereka daripada mana kuat Islam sama pahlawan karena ke menerima Allah. dalam benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. terperdana dengan tambahan ilmu sebanyak semanfaat sebarok. Berkat kehajat kelabang gempang. Tercapai cita-cita. Sukses usahan. Terkabul perniagaan perniagaan. Allah hadihi aniyat walakun niyatin shalihat walaniyatin shalihat ala niyatil qabul. Wa ta ma mi الفاتحة para pemirsa mitra pengajian banyu gi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita banyak bersyukur dan ajunan telepon Allah subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan-kenikmatan Langkong-langkong kenikmatan agama, sebekal ketika nikmatan sampai ke akhirat. Termasuk ekipan kenikmatan, bisa kita mengiring pengajian, dalam setiap areh. Setelah tahu manfaat neneng itu manfaat juga neneng akhirat. Kita selalu minta tolong dakaju nenep pun Allah malam menteri perni istiqomah. Dhaabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wa billahi wa la ta'adiz. Pagat te be andi yang ngalakoni berang se si manfaat de gawe. Pagate ben bang astete. Pagate kang ku ngalakoni si se manfaataki. Bang astete diparing se saya berpura-pura saya manfaat lagi yang kita lakukan. Agama. Saya manfaat dan itu saya benar akhirat. Pakat saya juga atas itu saya si akan nolongin dek akhirat. Bukan saket sakit. Dari itu saya tidak si menolongkan. Kami akan menolongkan akhirat. Muntunnya saya mengangkui nolongin. Ajaan ke mana? Ajaan ke akhlak. Ajaan ke peradaban. Peketih. Termasuk amanfaataki masalah ini. Tunya. Tapi tunya saya tidak mengatakan. Tapi saya tidak mengatakan akhirat. Saya nolongin dek mengatakan akhema. Saya mengatakan untuk mengatakan Wa dunyaka alati tasta'inu biha ala syianati rinika. Wa'ayyali kawamah karimil akhlaki. Bentunya nak di bin. Kata-tanya, kaya kun saya bisa nolongin. Dia ajak ke Angkui perjuangan akem, Angkui keluarganya. Angkui fokus akhlak. Wasta'in bila minta tolong. Dia kajunan pun Allah kita selalu minta tolong ke Allah eh pernatam pistikoma bisa ngelakuin perang sia manfaataki dek abeh eh dalam urusan dunya dan urusan akhirat minta tolong dek Allah wakal dek ajunan epon Allah Tak taqwaun ta ngampuki dek kasihat abeh ta ngampuki dek ka Gerak abai eh? bentar ngampuhki dak ke sebab-sebab edem setiap urusan sandaraki dek ka Allah edem setiap urusan tawakal dek Allah wasta'in billah diminta tolong dek ajunan epon Allah Wa tawakkal alaih wala ta'namin ala harukatika. Wa tawakkal daik Allah. Cik ngampuaki girak natibin wala ala asbabika. Cik ngampuaki atas sebab-sebab Balil ja' fi kulil umuri ilaih. Wa tawakkal alaih. Balik. Nyandaraki seterjen urusan Dekajunan epon Allah Pasra dekajunan epon Allah Sebab saya beri pertolongan Allah Kita yang bisa Pejang, bisa puasa Bisa ngajian, Ini kan oleh Pertolongan Allah pun pertolongan Allah, tak bisa. Namun orang-orang selain si pertolongan Allah, si bisa yang ingin kesempatan ngelakuin kelakuan-kelakuan fokus. Tanpa pertolongan yang Allah, tak ada orang si bisa laku fokus. Yang terpenting orang ini minta tolong dekat Allah. Idza lam yu'inkah Idza lam yu'inkak Allahu turiduhu sabilu lam fi kulli maslaki salata dalilu Mun sambian ni kampong pun le tak tolongin, band Allah. Edom setuju urus ni sambian. Maka tolas tak kira berapa orang yang nolongin, tak ada siapa mampu nolongin. Makhluk tak bisa nolongin sambian. Mungkin Allah tak pun le tak kina. Teka makhluk le teror, kanguin nolongin, tapi tak. Bisa pun tak. Ya Allah Ta alam pun le tak beri pertolongan, kanguin bisa apa jeng? kalah alamah makhluk bun berat kebun temur mempunyai orang ini tak bisa. Dan Allah Ta'ala pun letaknya kesokanin orang peniaga penikah apa atau ngajian. Maka tolongin orang alam dunia tak bisa. Akhirnya pada makhluk si bisa tolong dek orang-orang saya, biar Allah Ta'ala lakar tak beri pertolongan. Allah Ta'ala pun letaknya tolonginnya. Jadi dengan sendirinya makhluk kepi tak bisa tolong. Mohon ben Allah taala ampunlah tak ibi napetodu. Maka orang ini ke kan mesti kesasar. Masti sesat. Tak kira beda mantan orang panika bisa notoki orang memfokus, orang. Orang yang paling kefokus, Mereka telah berni sabab Pertolongan Epon Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita minta tolong ke Allah Menteri macam Iyaka na'bud Wa iyaka na'sta'in Ini kepada Pak Cik abad Perni ke namun Ibadah ke Allah Ibadah tak ke Allah Nyempa daikah Allah. Benda minta tolong daikah Allah. Sebab di keyakinan makhluk. Tadi kemampuan kau ke yang nolongin. Bisa paring pertolongan namun ajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala. wastain billah wala ta'jiz minta tolong benda ke Allah benda dia cek sampai law an ni fa'altu ya, ne kata, waktu kata, Umpaman orang panik tertimpa, orang semenimpa deka abe, sedepa deka abe, ini kita usah Cak jok sakinya, jok saking kok ada iya yak tena, iya. Tak usah ngucak senik, sebab kita pendidik keyakinan, mohon Allah taala ampun lepamira. Teka orang yang mabiru dalam tak bisa, wujud singa dayup bisa biru tak bisa, agun dalam bacaan Allah pun. Ia tak usah ngucak, cak sahing, cak sahing, mohon Allah orang nikah. Celakaan misalnya. Tak sanggup. Tak cak sahaginya. Tak nyebrang. Tak celaka. Tak cik lepah celaka. Tak celaka. Nyebrang tak nyebrang. Jika bikin jika nabi cik ngecaan muncelap. Perang seterjadi cik. Ngecak cik sahaginya. Bila terjadi, ialah kesuakan Allah sendiri tak? Bila terjadi, ni kampun lah. Kesuakan Allah sendiri tak? Asa ngucak cek saking, cek saking. Bila baca Allah Ta'ala ampun lah. Cuma ada ujian ni kalahkan Allah. Itu kala dek orang, ya pakun, pakun dek pak. Walakin kul, tapi dengan kata Sambian, Qadarullah, wma sha'afal. Qadarullah, ni kapasteh dari ajunan Epon Allah, wma sha'afal. Nah, apa saya katakan ini Allah, ta'ala elakkan ini benar Allah. Kenapa saya lakonin Allah? Mesti terjadi. Kenapa saya kasaukanin Allah? Terjadi. Ucap sini ke apa? Tak usah ucap. Cuk sakinya. Engkau dia ala ku da'iya. Niscaya pekal terjadi. Da'iya tak terjadi riak. Atau pun terjadi da'iya. Kok cuk sakinya? actual kabar ban sengkok yate na. larang yen tan jalawan Allah taala wajah ya wa yumud de kala julah katah langih waktu kun mode. Tumbang mana la paju mode langsung ngucak ya qadarullah. Wa ma Hari ya. Pasti sederi ajunan ini pun Allah. Allah Ta'ala. Apakah ngelakonin apa yang saya kesawakan ini? Bukan Allah. Mungkin mereka muda. Mungkin mereka muda. Mungkin mereka larang. Mungkin mereka jual mereka muda. Mungkin mereka larang. Qadarullah wa masya'afa'al. Kenapa saya kesawakan inbun Allah? Kira lakukan inbun Allah. Inbun Allah Ta'ala nikah kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Saya tak usah mengucap. Cik sakinah, cik sakinah. Fa innalau taftahu amal as syaitan. Sebab cik ucap cik sakinah nikah. Nikah muka dia lakukan syaitan. Muka tak kegangguan nas cetaan. Abri kesempatan, setan Kangkui. lanyalah abe. Ka Minta tolong tak kajunan pun Allah. Kaku istiqomah dan melakukan segala sesuatu semanfaat dek abe. Walaupun pada semanfaat kak dintuh, mereka rasa tak nyaman. Soal kenika lakaran terhalang, kalah ben. Pada tak nyaman. Seperti ke neraka. Nika terhalang, kelaban Syahwat. tapi senyaman nyaman Abek apa, ini kadang-kadang beni manfaat tapi saya mau Setaknya Saya tidak anehkah? Kau -kau -kau pusen, bisa jengajah ala kau-kau-kau kusen. Bisa jengajah nyimpang dari maksiat kalau benar-benar tolonglah Allah. Saya ke abad bisa terus. Alau kaki perang-perang saya si manfaat, dek ke Semanfaat dan akhirat yang panika panikah, ilmu ben amalah. Ini kemanfaat sangat yang kita akhirat. Ilmu ben amal. Orang yang panikah, tinggap pun Ya, nah, mulai -mulai ke eh, na. Mulai boleh kan bung kau na. Tak. Hei tembangan artana. Hei tembangan keluarga na. Amal ah, lah. Panika lebih arka. Amalah. Lebih muljah. Amalah. Panika. Lebih bermanfaat. Sahabat pun selain ni. Panika boleh boleh. Tak norok kelima kubur, pur. Mon amalah norok. Terus mengawal orang panika. Amal yang Gilm kopur sehingga managi amal kabagusnya. Tetapi orang tar ke kopur orang mati pernikah, ia terbeban keluarganya, ia terbeban arah tanah ke kopuren. Ia terboleh ben amal lah. Lebih keluarga beban arah tanah mereka boleh boleh, nah, amal si bisa terus masuk gilm kopur. Yajjul ahluhu wa maluhu wa yabqo amaluhu. Ya, junaipun Allah subhanahu wa taala kita agak dintoh ampol leh hormat emul jeeki. ya patut ummatun marhumah senka kita menikah aduh berusaha kang kui sebagai khair ummah orang mukmin sangat ontong Dan Allah taala esepaten kalaben khair ummah La ta'lamu an kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Tak Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Badaban kabiira sebaik-baik umat saya se keluarki, dihantar untuk manusia. Jadi umat Muhammad kan itu umat sepaling bekusu umat di dalam pengawanan epon Allah umat Muhammad ke tao ampun daripada teth khairul ummah ning kitab Allah Mahfud, ning al-mahfuz ke tambah sebut bahawa umat Muhammad ke tao khairul umam sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikamat tabu antum tatim sab'an <tuh> antum tutimuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha alallahi azza wa jal. Dan kita berkumpul dengan petong pola umat. E Sebelumnya kita berkumpul dengan petong pola umat. Jumlahnya. Ada petong pola umat. Sebelumnya kita berkumpul dengan umat. Kita berkumpul dengan petong pola umat. Kita berkumpul dengan orang yang paling murjah. Yang paling fokus. Mungku Ajunah ini Allah. Dari petong pola umat. Sepalang bagus dan sepaling mulia. Yang dipandangkan umat Muhammad. Anak pemarkana. Sebab umat Muhammad kalintoh. Alaksana aki amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kuntum khair umatin ukhriyat bin nasih. Ta'muruna ta bil ma'rufi wa tanhawuna anil mungkar. Minunabillah. Ikalaban sebab beran amar ma'ruf nahi mengangkat kita menjadi khairu ummah lebih bagus etempeng umat ban umat-umat selain sepetong boloh umat. umat Muhammad se paling bagus kita ka ditoh Orang si paling fokus, pola nak orang si bisa ngajak dah kefokus, ngajak dah keIslam, ngajak dah keiman. Lang lang dari percubaan, kemungkaran, kemaksiatan. Biar juna nih pun Allah, umat Muhammad yang terkebaya saksi, terkebaya saksi ke laku nenek akhirat. لِتَكُنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Sebah je bahan kapir ya. Jadi saksa atas manusia. Maka na' Nabi Musa AS. Sampuna maus. Papan. Papan. Saya kata Alwah Mushaf. saya terangkan tidak ke Nabi Musa alaihi salat wasalam. Saya terangkan tidak ke Nabi Musa alaihi salat wasalam. Nengak di saya terangkan tentang keutamaan pon umat Muhammad sallallahu alaihi wasalam sampai Nabi Musa alaihi salat wasalam. Kento, Mata-mata keajunannya Puan Allah subhanahu wa ta'ala Umat kak dimana kento kustih Umat se-murja aki, se-utama aki serang ajunan kento umat apa sehera kata kustih Allah ta'ala amat hebuh jadi ya umat Muhammad Umat Nabi Muhammad Yeradona ya minni bil yasir, waqtihim iya. Warza minhum bil yasir, min al-amali. Umat Muhammad riyah, ciri-cirinya, keistimewaannya, Ridho. takai paring ini sekonyek dan sih tetap ridho. Arief Umat Muhammad. Nah, ini kakutu kita buktikan. Malah tak kare kebanggaan ajunan Epon Allah. Malah tak kare cun kacunaki serang ban ajunan Epon Allah. Umat Muhammad dia, umat sehebat seolah-olah. Bisa rido di da, kapal-pareng dari sengkok. Takakun sengkok ni. Bukan sengkok yang sengkok ni rido. Harip umat Muhammad kelebihannya. Tapi sengkok kan cengarik berik ke umat Muhammad dia. Ya. Orang oh, teka iblis seko ni. Rido. Kau pas jangan kencang kak. Kau yari iblis. Ya dek yaki ya. Teka amarah seko ni. Engkau tetap rido. Sabah ban seko. Cek iblis inah racik ke seko ni. Arwa rido. Maka dek, dek yaki ya seko. Teka. Umat Muhammad Riyah, nyetor amal sekonik ke sengkok, tapi engkau rido. Nyetorkan sekonik, benar-benar. Tapi engkau rido. Oh, lana. sengkok, iberi indah cikis saya sekonik, iberi kesempatan saya sekonik, ayo tetap rido. Mungkin enggak rido lagi ya. Ketika amal, ah, aku nanti kau ni. Khusus umat Muhammad. Dia bernasih kau yang masuk akhina suara ke? Kalau bernasih cukup macam syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Kan macam syahadat? Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar rasulullah Mata-mata Nabi Musa alaih salatu wassalam. Dan ia dalam papan-papan saya tertulis. Wahyu dari Ajunan ke-entuk. Ia terangaki. Bada umat. Sekuk laku. Dan ia tini kiamat. Akumpul. Ia dalam kebadaan muwana. Terak pada bulan Purnama. Oh iya benar saja dia. Ya? Lekala pekal badu umat seikon pelaki ku laku. Nengin tini kiamat. Ia dalam kebadan orang yang ganteng seganteng-ganteng. Terak se-terak terak. Lebih terak sehingga bulan purnama. Uh, Kento. Nyo anak setiaki umat abti. Kento kusteh. Orang yang seikon laku. Pekal apa kumpul. Ia dalam kebadan terak muan, Ia dalam kebadan genteng rohan malah di bulan purnama. Maka Tuhan Allah taala, eh, tak bisa je, tak bisa jadi umat Injili ya. Jadi umat tah tangke kase umat Muhammad. Ku laku ban umat Muhammad jelia. Begal e polong Pada daerahan padapher ku semua nah tinggalan ini tine kiamat epaterak ban sekok muana tanang manabi kadin to tak katare maka ajunan gusti Artinya, kita juga tetap hanya untuk keajuran. Gusti yang tidak juga keterangan bahwa nila mahfud ini tercatat pada umat. Saya sangun ada epekol. Sangun ada esongkol. Ben. Bisa nyongkol. Pedang boleh. Artinya. Orang yang penikah. Suka kangkui berjuang. Nyambi sangu sebanyak. Si Nyambi pedangnya cukup. Melawan berani melawan orang-orang kafir. Ya tuh lebuhan jihad di kuli ufukin. Sebagai nyari jihad, sebagai nyari jihad perang. Eh dalam setiap ufuk. Kebarak kata ke mawar kada jaga lauk. Sampai di bumi nih umat kain toh. Bisa merangin, tidak kedejal sekalipun. Oh iya benar jadi ya, benar. Lakar pekal umat Nyambi sanguh, esongkol. Nyambi pedang, epekol. yang kencang, nangang egar langkar, nang e masjid-masjid. Orang-orang yang jadi saya telubun al-jihad dikulli ufukin. Nyari jihad, nyari lahan perjuangan. Dari semua penjuru, lauk dajjala, temur barat. Sampai di budi ini. Kaya itu bisa merangin dekat dajjal. Ia benar jadi ya. Mungkin kaya itu, kaya itu pas patetih kiuman abdi ini kaya itu Ola, hiya ummatu Ahmad. Anja, jadi ya benih umatnya Anjia Musa, arah ummat Nabi Ahmad, arah ummat Nabi Ahmad. Tuah hasil kita kadin tumpon lah, ajunan epon Allah, emojaki emojaki, istimewakan, sangat istimewa. Umat-umat selain tadi keistimewan keistimewaan agama keistimewaan itu pun kustik uh, umat itu pun kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad kento saya terbukti wa wuhibune. Allah lebur dah ke umat buan orang buan umat-umat ini lebur dah ke ajanan itu pun Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dinto Ngakungin malaikat-malaikat. Semalaikat panikah. Nyari tempat-tempat pengajian. Dengan pula setari pengajian, di kemalaikan ni ongel kat atas, ongel kat atas langit. Ni kemana Allah taala periksanin? Apa malaikat? Dari diman? Dibah? Abdi Nek Adin tau, datang dari kabula, kabula epon ajunan, aki ajunan. Semuci-muci dek keajunan. Semuci-muci dek keajunan kustih. Kadang tu. Saya yang tarin abti. Kabula-kabula epon ajunan. Sebab ini majlis-majlis zikir. Majlis-majlis ilmu. Majlis Majlis sekat di majukan esok jahki lemak ajunan, ya kungaki ajunan dan i, Majlis ilmu tempat-tempat pengajian kento. Setiap cina datang dari kalisak, datang dari pengajian. Makaman ajunan ini, Bapa Allah petewin, ushidukum anni al-taytuhum, mayat lebu ne, saksiaki malaikat. Apa saya pentah? Apa saya sopre? Apa saya sare? Banyak orang-orang jadi berkali berdek ban sengkok. Saksiaki, ban sengkok fakal mengamankan orang jadi dari perang saya nak kau teren. Jadi aman dari perang saya kata kuen. Sampai ketika ini tu penghormatan kepada Allah Subhanahuwataala. Dari umat kak ketika. Badan majelis majlis-majlis zikir. Majlis-majlis ilmu. Termasuk diantaranya. Ini majelis ilmu kita. Saat semakin. Ini kebadan malaikat. Nika. Saya ngadirin ke pengajian. Ini ke malaikat-malaikat. Kemudian malaikat kak Dintu. Dengan pola setara pengajian. Assalamualaikum. Jawab waalaikumussalam. pun ke atas malaikat evrek sanin kasabana pon Allah dari dimma malaikat aptinah datang along polong ban kabula. Kabula epon ajunan senyuciaki ka ajunan semuji-muji ajunan singaku ngaki de ajunan oi malaikat saksaki ya. orang-orang geria sebab di majelis zikir jeri ban sekok pekal e beri apala sa pentah yang kedua, bensengkok pekal esalamataki. dari segala sesuatu. senakoen pedang, pedang sini Ini kepenghormatan penghormatan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia koreng Ada keajunan epone ya, Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin, Almata kita akan termasuk ada ke orang. Saya seorang ajunan epon ya, Allah. Termasuk adakah saya terbua ki yuhibbuhum wa yuhibbuhneh. Bahkan juga kita apa ni kemalaman tertermasuk adakah saya terbua ki. Udhukuruni adhukurukum. Inga, ben ingat. Benkapi. Dekat sengkok. Maka sengkok ingat. Dekat ibin kapi. Termasuk adakah orang yang saya periksanin ben Allah. Ben Ajunah ni pun Allah ni kesulauh saksiaki ke malaikat. Kenapa saya pentah? Napa saya pentah? Ini kepakal eh paring. Makanya jaksu ke susunin ke lagi doa. Oh, lana orang panikat dengan ampon, lastare pengajian. Ini kemintaan apa boy? Bila Allah Taala eh paring bon. Mintaan apa boy paring aki? Ini ke ush hidupum an nih atau ituum mayat lubun. Saksi-saksi malaikat sampai saksi-saksi malaikat cek mesti artinya mesti kenapa perenyunan-perenyunan itu pun. ikat bekal eparing bain Allah Ta'ala saksi malaikat nih kebun Allah sih ini reng lecekan si matabu Allah saksi-saksi malaikat bahwa orang senorok pengajian gento perenyunah bekal eparingin. Nomor saya Nomor dua. bekal epa aman dari perang saya. Eh, kata aku ini. Ushidukum anni a'taituhum mayat lubuna. Wa amantuhum mimma yakuhun. Yang akhirnya kalian doa. Senyampang doa. kadin di tombol lah. Mastai ekaterine mak ada ajunannya puan Allah subhanahu wataala kalau bukan saksah malaikat. Amin bismillahirrahmanirrahim. Dari alaihi alamin. Allahumma siddina nasiidina Muhammad wa alaihi siddina Muhammad. Solat alamin kallat hilatuhu orang surullahi wasiilatuhu. Wa antala haya ilaha na wa diku likar bin a'zim. Fariq mana nufihi bismillahi rrahmanirrahim. Mula naya mujib ya hadirana yaqib taqasirna ilaiq bilhabib taqdir haya dina qurib. Allah menjadilah ولا dan gunakan anak dan anak dan anak dan anak dan ولا dan anak dan anak dan anak dan anak dan anak dan anak اللهم علّمهم ما Waj'alhum min al-rashidin Rabbana ahabnana min az wa Waj'alna lil imama awfar fid dunya wal min omla um, allahumma min harasiddin wa minad ya karim allahumma rabi'a qulubihim wa shifaan <todohan> Allah maaf ta'alihim abba barizkikal halalimin wa yasifatlik waqfim bihalari an haramik wa agnihim bifadlik amman siwak Allahumma jannimhum rufaqa asuhi wa sallimhum min al-ailal wal-aubi'ati wal-afad Allahumma sallimhum min syaril ashrar ana al-layl wa atrafa al-nahar filil wal-israr wa'dihim bima tihibbuhu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 Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin ampol hari setoh Jumat saya bakal datang pada ke Jumat lagi. Jumat manis muka-muka kita, apa eh, bisa pol kompol ini Jumat lagi saya bakal datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.